Di antara kalian pasti tidak asing dengan hewan buas yang disebut dengan raja hutan dan berpikir itu pasti harimau. Ya, harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus pantera. Harimau sendiri memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Dan juga harimau adalah pemangsa puncak teratas, terutama memangsa hewan seperti rusa, zebra dan hewan lainnya. Ngomong-ngomong tentang hewan buas dan ganas niso, pernahkah kalian melihat pertarungan seekor harimau melawan beruang yang berhasil dimenangkan oleh seekor beruang? Wah, kok bisa ya? Seorang naturalis di kawasan pondok ekowisata di India telah merekam pertempuran sengit tersebut. Seekor harimau dengan seekor induk beruang slot atau melursus ursinus yang melindungi anaknya. Kepala naturalis di Bambu Forest Safari Lodge di Maharashtra mengabadikan kejadian tersebut selama safari, Rabu sore di Taman Nasional, Tadoba. Video dimulai ketika sang raja hutan tersebut mengejar seekor beruang bersama anaknya yang menuju kubangan air. Beruang itu kemudian menyerang balik harimau dan pertarungan sengit terjadi. Ia mengatakan bahwa serangan beruang itu adalah naluri keibuan sang beruang. Terlihat harimau itu menyerang beruang lebih dari 5 menit. Ketika ia terus menyerang beruang, namun beruang tersebut tetap bertahan untuk melindungi anaknya. Wah, mengharukan banget ya. Pertarungan itu berlangsung selama 15 menit. Harimau itu mengaum, itu merupakan pertarungan hebat, terangnya. Kedua hewan tersebut terluka akibat pertarungan yang sengit itu. Namun bulu tebal beruang menyelamatkannya dari luka yang lebih buruk. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kehidupan di alam liar memang seringkali di luar kebiasaan, apalagi kehidupan di sungai. Seringkali bersentuhan dengan hewan buah seperti makhluk yang sudah ada sejak zaman purbakala, seperti contohnya buaya. Beredar sebuah video yang menunjukkan pertarungan sengit ketika seekor kudanil yang sedang mencoba untuk memangsa buaya tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Kudanil atau Hippopotamus atau Hippo merupakan hewan yang sering berada di air seperti sungai dan kubangan. Mereka mempunyai daerah atau teritori kekuasaan. Tahukah kalian sob, perkelahian di antara Hippo melawan Hippo sudah sering terjadi. Tapi perkelahian di antara hipo melawan buaya kadang-kadang terjadi. Soalnya Hippo dikenal sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan, meski kengerian selalu ada. Namun jika kalian mau tahu kekuatan Hippo, yang antara lain terletak di rongga mulutnya yang sangat lebar. Selain itu sepasang taring hipo dikenal sangat tajam dan mematikan. Duel antara hipo selalu berdarah-darah karena mereka sering menancapkan taring mereka di tubuh lawannya. Tidak jarang yang bertarung seperti bayi hippo jadi korban. Wih, ngeri banget ya. Berdasarkan penelusuran, sebenarnya hippo tidak benar-benar sedang memangsa buaya, seperti tampak dalam foto itu. Tapi memang tidak jarang, hippo bertarung bahkan sampai membunuh buaya seperti di video tersebut. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar.